Sungguh kami ingin memandang wajahmu, sembunyikan kami hamba-hambamu dibalik salibmu. Biarkan keluarga saat teduh bertumbuh, ajari kami seluruh sabda Allah tidak pilih-pilih, tidak tebang pilih, tapi semua kebenaranmu dinyatakan, termasuk mengapa kami harus bergereja ya Tuhan. Tuhan kau baik, kau ajari kami agar kami bertumbuh, kau lengkapi kami dengan seluruh pewahyuanmu. Sampaikan sabdamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Semua yang dibagikan di Saat Teduh, udah berapa tahun ini, masing-masing itu menu yang datangnya dari hati Tuhan, sesuai dengan tuntunan berarti kalau disampaikan, itu Anda perlukan. Termasuk hari ini, saya beri judul Mengapa Kita Butuh Gereja. Apalagi kemarin kita baru saja mengadakan KKR kan di Saat Teduh Bersama, apa kata Alkitab tentang neraka. Banyak sekali teman-teman kita yang baru didedikasi atau dedikasi ulang kepada Tuhan atau mereka yang baru pertama kali menerima Yesus Hari-hari ini tuwayan jiwa-jiwa terjadi sekalipun di tengah pandemi Tuhan itu baik sekali Dan demikian pula sekarang pentingnya kita itu tidak jadi anak jalanan tahukah tanpa gereja yang baik dan benar Kita semua putra-putri kerajaan sorga Memang Tuhan Yesus kan ajarkan Kalau kita doa gimana Bapak kami yang ada di dalam sorga Sekalipun di sorga kita punya Bapak Jangan sampai di, di dunia kita nggak punya rumah, kita nggak punya rumah rohani yang tetap. Jangan jadi anak jalanan. Nggak tentu anak yang berkeliaran di jalanan minta-minta atau ngamen, contohnya, atau jualan. Nggak tentu mereka itu nggak punya ortu, nggak punya orang tua loh. Mereka mungkin punya, tapi sehari-hari mereka di jalanan. Saya rasa sayang ya kalau Yesus sudah mati untuk kita. Lalu berujung kita di bumi ini berkeliaran, kita itu gentayangan. Tidak punya satu tempat yang kita sebut sebagai Family in Christ atau keluarga ku dalam Kristus Kita buka sama-sama kisah para rasul pasal yang kedua Ayat 41 sampai ayat yang ke 47 Saya baca dulu di Alkitab kita judulnya Cara hidup jemaat yang pertama Orang-orang yang menerima perkataannya itu Memberi diri dibaptis dan pada hari itu Jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti Dan berdoa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 Sambil memuji Allah dan mereka disukai oleh semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat 41 mulai orang-orang yang menerima perkataannya itu membeli diri dibaptis seperti yang terjadi hari-hari ini setelah Kakak apalagi dan pada hari itu, hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa bermula dengan 120 ingat yang menerima api Pentakosta. Jadi kurang lebih 3120 orang totalnya. Terima Tuhan itu banyak. Tapi untungnya di dalam perikop ayat ini sebelum beranjak nanti pasal 3 Kisah Rasul sampai selesai, pasal akhirnya bahkan penyelesaian perjanjian baru tanpa cara hidup jemaat yang pertama, tanpa gereja sungguh-sungguh berdiri dan mengayomi pasal fasal berikutnya tidak akan ada. Karena Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya menjadi anak-anak jalanan di dunia. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis jumlah mereka ribuan. Tapi segera setelah itu, ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka selalu berkumpul, lalu mengalami pekerjaan Allah yang lebih lanjut dalam hidup mereka bersama maupun individu. Di ayat-ayat ini kita diajari pentingnya, ...kita itu tertanam dalam sebuah gereja. Memang tidak ada gereja yang sempurna, saya tahu. Tapi Tuhan tidak menceraikan istrinya. Mempelai wanita itu tetap adalah gereja perjanjian baru. Jadi, sekalipun saya tahu... ...para church atau semacam ministry... ...atau pelayanan-pelayanan yang berdikari... ...itu sebenarnya seperti selang-selang ICU. Itu juga perlu atau saling melengkapi suplemen. Tapi 4 sehat, 5 sempurna tetap adalah gereja... Persekutuan juga ada fungsinya Ya zaman dahulu Waktu bangsa Israel Di zaman perjanjian lama Misalnya Mereka ada ada ada bayi cuci Di Yerusalem Tapi mereka juga ada tempat-tempat di mana mereka itu bisa berkumpul Ya kan Mungkin menyanyi-nyanyi dan sebagainya Tetapi gimana pun juga Tuhan tentukan di perjanjian lama Yerusalem adalah rumah Tuhan Tuhan itu mah hadir, saya tahu Tetapi Tuhan juga mau kita berkumpul karena gereja itu adalah pernyataan hadirat Allah bersama-sama. Jadi penting sekali kita itu bergereja. Nah ayat yang ke-42 kita baca sekali lagi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tulis dulu poin pertama, mengapa kita butuh gereja? Satu, kita butuh kepemimpinan dan keluarga rohani. Setiap kita butuh spiritual covering atau tudung rohani Saya ngerti, kadang-kadang kita anti atau alergi Kalau dikasih tudung itu kan gak boleh sembarangan Masa aku menyerahkan wewenang kepada orang lain atas hidupku Ya enggak sih, Tuhan gak suruh kita menundukkan diri sama manusia Seperti kita menundukkan diri sama Tuhan Tuhan yang absolut dan firman ini otoritas tertinggi Bukan begitu loh ya Fungsi daripada otoritas rohani bukan melanggar firman Tapi kita gak bisa bertumbuh dengan layak kita nggak bisa bertumbuh dengan maksimal, jikalau kita tidak punya tudung yang tetap. Karena manusia itu cenderung liar, dagingnya susah untuk dijinakkan. Besi menajamkan besi, gereja menajamkan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan atau jemaatnya. Kita butuh kepemimpinan rohani, sebelum keluarga rohani. Dua-dua butuh, tapi vertikal dulu, baru horizontalnya terjadi. Kalau Anda baca di 42 dua teliti coba Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Sebelum mereka bersekutu dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti bersama Sambil berdoa Mereka terlebih dulu menundukkan diri dan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Tuhan Tidak ada seorang manusia pun punya kuasa absolut Tidak seorang pun diantara kita disebut maha Dan juga tidak boleh kultus individu saya tahu Segala sesuatu lewat firman tapi jangan sampai Anda punya trauma lalu pukul rata. Gimana pun juga wahyu Tuhan tetap bahwa Allah telah menetap menetap menempatkan dan menetapkan. Ada pemimpin-pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas jiwamu. Kitab Ibrani juga berkata gitu, jangan sampai mereka memimpinmu dengan keluh kesah karena itu percuma, itu sia-sia, itu merugikan dirimu sendiri. Tapi biarkan mereka memimpinmu dengan sukacita. Dengan bahagia. Kalau mereka melihat Bagaimana Anda mau bekerja sama untuk bertumbuh di dalam firman. Betul, tidak semua itu salah yang dipimpin. Tidak sedikit pemimpin-pemimpin yang bersalah di hadapan Tuhan. Tapi hanya karena di luar ada uang palsu, bukan berarti tidak ada uang asli. Trauma itu kerjanya begini, trauma itu membutakan kita. Bukan membutakan terhadap masa lalu, terbuka lebar malahan matanya. Trauma membutakan kita terhadap masa depan. Padahal masih banyak hal yang indah, gak semua hubungan itu salah. Hanya karena di luar ada perceraian Bukan berarti tidak ada anggur baru dalam pernikahan Bukan berarti tidak ada pernikahan yang berhasil Dan bahagia Mari kita jangan lihat selokan Tapi lihat highwaynya Tuhan Lihat jalan utama Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Sebuah pesan bermata dua Bagi kita sebagai gembala-gembala Sebagai pemimpin-pemimpin rohani Baik itu sifatnya volunteer sukarela Atau pemimpin utama Yang biasanya seorang pendeta Mari kita hati-hati menjalankan otoritas Kita tidak punya otoritas sendiri Kita ini bulan Bulan itu hanya mencerminkan sinar matahari Dia nggak punya sinar sendiri Jangan bangun otoritasmu Bangun otoritas firman atas kehidupan Orang-orang Anda dimulai dengan terlebih dahulu Disiplin diri sendiri Dalam firman Tuhan juga Makanya Tuhan suruh kita apa? Sebagai penyeimbang Petrus berkata begini Rasul Yesus Kristus Petrus yang dominan itu Berkata begini Pimpinlah dengan teladan Ya kita butuh kepemimpinan. Setiap kita itu butuh dipimpin, dan suatu hari kita pun akan memimpin. Maka, disinilah letak keindahannya. Setelah kita itu dipimpin, kita butuh kepemimpinan, keluarga rohani itu jalan. Bak urapan kan di kepala, urapan itu nggak di badan. Makanya kalau kepemimpinannya salah, itu berabe ke bawah. Masalah. ya kan? Kalau kepala keluarga, contohnya ayah sebagai imam dalam setiap dalam setiap keluarga, kalau imamnya salah, biasanya muncullah kata-kata seperti broken home jadinya. Atau tidak ada damai sejahtera di rumahnya. Memang kepemimpinan main peran. Tapi pemimpin yang baik nggak akan berakhir pada pucuk pimpinan, dia akhirnya akan mensejahterakan seluruh family-nya. Adanya tudung yang baik membuat kita bergereja dengan baik, membuat kita bisa tertanam. Memang saya nggak salahkan orang-orang yang pernah kecewa, Orang-orang yang pernah disakiti oleh gereja. Tapi kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Kita bisa pulih. Memang bukan salah Anda. Tapi kepahitan itu salah Anda. Itu salah kita. Orang lain yang membuatmu pahit, dia menyalahi Tuhan. Apalagi kalau beralasan. Tapi kita yang kepahitan itu pilihan baru loh. Karena kita juga bisa punya pilihan mengampuni. Kita juga bisa minta sama Tuhan untuk Tuhan tuntun kita. Apa yang harus kita perbuat? Dalam konteks keadaan seperti ini Masih ada hikmat Tuhan kok Tapi biasanya kita langsung konklusi Dan kita langsung emosi Lalu cut off dengan segala sesuatu Saya ngomong begini bukan berarti saya tidak pernah dikecewakan Hidup saya seumur-umuran lahir baru 30 tahun lebih hari ini 30 tahunan hari ini Saya selalu di dalam gereja Saya tidak pernah jadi anak jalanan Tuhan Tapi saya dibentuk Kalau Anda pernah baca biografi saya juga Anda tahu Awal-awal saya pelayanan itu saya bukan siapa-siapa Sekarang juga bukan sih Tapi waktu itu kan saya pelayanan sederhana Kakak-kakak rohani yang sifatnya saya kagumi Yang gimana gitu saya sangat look up ya, Saya sangat-sangat sangat meneladani Eh suatu hari ada diantara mereka yang melukai Bahkan secara fisik waktu itu Tapi saya tidak mau menjadi orang yang mundur kepahitan Saya bingung ya Tapi kalau saya bersandar Tuhan akan keluarkan saya dari gua itu. Dan Tuhan akan memberikan pada saya kekuatan sebab Allahku ku bekerja sama dalam segala perkara. Baik yang kelihatannya baik maupun yang kelihatannya buruk untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau semua Bapak di dunia ini gagal pun kita masih punya Bapak di sorga. Tapi Bapak di sorga gak akan buat kita lihat Bapak di sorga cepat lambat akan daur ulang membawa kita kembali ke tempat itu atau ke tempat yang baru. Tuhan gak akan izinkan kita sebagai domba terlantar, tidak ada air tenang, rumput hijau. Karena sifat kebala Tuhan tidak akan mengizinkan kita butuh kepemimpinan keluarga rohani. Makanya di sini di ayat 42 ada berkata ada kata gini, mereka bertekun dalam mengajaran rasul-rasul kan, sudah dan dalam persekutuan. Kata persekutuan oikos di situ itu artinya family intimacy loh. Itu bukan seperti orang itu datang ke seminar, konferensi, registrasi, basa-basi. Bukan. Ini kata persekutuan di sana itu artinya intimate. Itu adalah intimacy Dikenal bak keluarga, seolah-olah darah dagingnya dikenal dan mengenal dahulu ada sebuah sitkom di Amerika waktu saya masih sekolah di Kanada masih masih uh, SMA itu lagunya gini mungkin ribotnya nggak perlu ikut dalam hal ini sometimes you wanna go where everybody knows your name kalau nggak salah ya namanya Cheers ya kan kadang-kadang kamu kadang-kadang kita ingin pergi ke tempat yang semua orang tahu nama kita nah, gereja itu tempat begitu nggak tentu semua orang tahu yang palingan paling-paling yang semua orang tahu ya pendetanya, atau satu dua orang yang ada di atas panggung melayani, tapi di gereja yang sehat. Setiap orang pasti dikenali atau diketahui oleh seseorang. Bukan karena teman, oh kamu di sini, kamu di sini. Bukan begitu, dikenali itu artinya intimasi, bukan hanya teman lama atau kebetulan sama-sama ibadah. Bukan itu orang-orang kata persekutuan di sini adalah berusaha untuk mengenalmu lebih dalam dengan tujuan untuk membangun hidupmu dalam Tuhan. Itu artinya persekutuan. Aikos itu. Jadi di sini bukan bicara tentang teman lama yang kebetulan ketemu reuni di gereja, apalagi mantan hati-hati, bukan. Tapi ini teman-teman gereja entah teman lama atau bukan, mereka yang berusaha untuk mengenalmu dan memberi kesempatan membuka dirinya untuk dikenal oleh anda, hingga yang dulunya bukan daging dan darah berubah menjadi erat seperti family. Itu persekutuan. Rawan nggak? Untuk kita juga disakiti bisa Tapi kita akan dibentuk oleh Tuhan Justru kita jadi sempurna gara-gara itu Kita butuh kepemimpinan keluarga rohani Nah kita juga harus hati-hati Di Heskiel diajarkan bahwa air air itu keluar dari bawah abang pintu Bait suci Lalu mengalir terus ke timur, ke selatan Ya, Dari sini kita di, di, di, di, diajari suatu hikmat sederhana Air apa yang kita terima, itu kita harus uji, karena kita tidak dipaksa untuk bergereja kita itu memilih, kita memilih, meskipun dalam memilih itu kita berdoa, jadi akhirnya pilihan Tuhan, Tuhan yang tuntun kita, bukan kita yang menuntun diri sendiri ke air tenang atau rumput yang hijau, karena rumput tidak ada yang hijau, sempurna, dimanapun juga selalu kita melihat rumput orang lain lebih hijau daripada halaman kita, Ya, tapi paling tidak dari ayat tersebut diajarkan di Mazmur 23 bahwa kita itu dituntun. Jadi kita nggak menuntun diri. Kita memilih, tapi Tuhan yang menuntun kita dalam pilihan kita. Kita itu di gereja mana atau ke gereja apa. Nah, pasti nanti ada koneksi-koneksinya Tuhan Bang. Pasti ada mata-mata rantai dan histori sejarah, ada pilihan sengaja. Nah, itu dia yang dimaksudkan persekutuan. Dan lalu ada, di, saya ingatkan tadi kembali ke Yeskel tadi di bawah ambang pintu. Air yang keluar dari bawah ambang pintu baik suci itu air minummu. Itu kolam renang Anda. Itu transportasi yang membawa Anda seperti penglihatan Yeskial untuk melihat apa di kiri kanan. Pohon, pukat, melihat nelayan-nelayan, menangkap ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar ketika sungai itu semakin dalam. Berarti jangan hati-hatilah. Salah satu pilihan yang sangat penting di hidup ini adalah kita tertanam di gereja apa, di gereja mana. Itu sangat penting karena Anda dan keturunan Anda, dan keluarga dan orang-orang yang Anda cinta, dan orang-orang yang Anda akan jangkau nanti, akan minum dari air, dari bawah ambang pintu bait suci. Pastikan kita mengujinya Saya ngomong begini, bukan karena saya adalah gembala gereja. Saya ngomong begini karena saya juga adalah seorang domba. Apa yang saya ajarkan ke Anda itu, yang saya praktekkan dulu dalam hidupku. Ya, Nah, kita sekarang lihat yang pertama tadi sudah selesai, yang kedua ya kita lihat ayat yang ke-43 sekarang. Maka ketakutanlah mereka semua. Mereka takut semua. Takut di sini bukan takut yang buruk ya. Takut di sini adalah takut in all atau takut kagum. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari antara mereka yang membagi-bagikan yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing berhenti di sana dimulai di ayat 43 dengan kata maka ketakutanlah mereka sedang rasul-rasul mengadakan banyak dan tanda poin nomor dua mengapa kita butuh gereja karena kita butuh hadirat Tuhan secara korporat Wakt apa bedanya hadirat Tuhan secara pribadi dan secara korporat? Tidakkah ada hadirat Tuhan di kamar saya, atau di ruang doa, atau tempat kerja, atau di mana-mana? Ada. Tapi saat kita berkumpul, Saat kami berkumpul, Romu bekerja, Ajar kami memuliakan namamu. Nah ini kuncinya. Kala hati kami mulai menyembah, Berkatmu atas kami Tuhan, kalah hati kami mulai menyembah, berkatmu atas kami Tuhan, berkatmu atas kami. Tuhan. Bukankah Yesus pernah berkata, "Jikalau dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku akan ada di tengah-tengah mereka. Apakah pesan ini atau kalimat ini overlapping, tumpang tindih dengan hadirat Allah yang maha hadir? Mengapa Tuhan bilang Tuhan akan hadir? Bukankah Tuhan sudah hadir? Bukankah Tuhan maha hadir? Ya kan? Paham maksud saya, saya ulang lagi. Kenapa Tuhan berkata aku akan hadir? Padahal kan dia sudah hadir. Dia kan maha hadir. Berarti memang ada hadirat istimewa ketika dua-tiga orang-orang berkumpul. When people, when Christians, suatu orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, take the effort, make the effort, mengusahakan untuk kumpul sama-sama, mencari Tuhan, itulah esensi berdirinya gereja. Di situ ada hadirat Allah secara istimewa. Kalau Yesus berkata, aku akan ada di sana, dia memang sudah ada di situ. Tapi berarti ada sebuah activity yang tidak terjadi dalam hadirat Tuhan secara pribadi dalam kehidupanmu. Itu yang disebut maka ketakutanlah mereka, itu bukan takut. There is an awesome presence, adalah hadirat yang sangat awesome. Hadirat yang beda, gak bisa dijelaskan. Saling melengkapi sih, kalau kita hanya ke gereja saja gak pernah punya hubungan pribadi sama Tuhan, merugi. Kalau kita gak pernah saat teduh pribadi, merugi. Berarti kita tidak kenal Tuhan di dalam keintiman secara pribadi dengan dia seorang diri. Berarti kita tidak mengenal Tuhan privately. Tapi nggak bisa private saja. privat terus. Udah nggak perlu gereja. Apalagi kalau orang udah kecewa ya. Selalu alasannya rohani. Ah, aku bisa nyembah Tuhan di rumah. Ah, aku bisa. Pengetahuan Alkitab apalagi zaman sekarang kan. Internetan di mana-mana seluruh dunia aku tinggal klik aja. Puja serah. Tinggal lihat aja. Yang mana aku suka. Pendeta ini aku suka. Pendeta itu aku suka. Nanti jangan-jangan iman dan rohaninya sesuka-sukanya. Sesuka-suka. Aku sesuka gua, karena ada penundukan diri, kan tidak ada komitmen. Tapi lompat kanan kiri lari-lari. Nanti ya, firman apapun ditaruh di situ karena sudah salah tanah hatinya, tidak akan bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi Anda akan paksa firman sesuai kehendak Kita akan paksa firman sesuai dengan kehendak kita. Maka ketakutanlah mereka. Berarti ada hadirat Tuhan secara korporat. Berarti ada perbedaan. Salah satunya berkat yang tercurah ketika kita itu bersama adalah ada pertumbuhan rohani yang sifatnya akselerasi. Ada pewahyuan dan karakter yang kita nggak bisa dapat ketika kita berdoa sendiri atau kita beribadah sendiri di rumah kita seorang diri. Ada sesuatu yang kita nggak bisa dapatkan. There is A certain spiritual growth, ada pertumbuhan rohani yang gak bisa dipalsukan, yang hanya terjadi ketika umat Tuhan berkumpul. Saat kami berkumpul rohmu bekerja, kalah hati kami mulai menyembah berkatmu atas kami ya Tuhan. Ayat 46, lanjutkan masih di poin 2. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari, dalam bait alam, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Coba ini, sometimes you wanna go where everybody knows your name, ini beneran. Karena yang disebut di N46 adalah regular attendance. Orang-orang yang hadir secara reguler. Dengan bertekun dan dengan sehati, kata bertekun itu terus-menerus, komitmen itu. Dengan sehati, lama-lama hatinya disamakan dalam satu spirit, satu pikiran, satu visi, satu kerinduan itu bertumbuh. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul, lihat tiap-tiap minggu, di sini, tiap-tiap hari dalam bait suci. Mereka berkumpul tiap-tiap hari, regularly attending church. The same church Mereka itu Pergi ke gereja yang sama Secara reguler Pergi ke gereja itu Gak mut-mutan Gak seenaknya Sendiri Gak seenak gua, Terserah saya Tapi mereka belajar komitmen Disitulah perkara sederhana Dilengkapi oleh Tuhan dalam hatinya Disitu mereka digembleng Dimuridkan dan mereka belajar untuk menerima kelemahan satu sama lainnya. Dan belajar untuk... Melayani seorang dengan yang lainnya. Di tempat itulah mereka belajar menjadi spiritual gifts bagi orang lain. Belajar menjadi karunia rohani bagi orang lain. Kalau Anda baca tadi mereka ada yang menjual harta miliknya. nggak semua ada yang digerakkan untuk ini, ada yang digerakkan untuk itu. Membagi-bagikan kepada semua orang. Kalau Anda lihat di gereja mula-mula nanti diangkat juga. Ada tujuh diakannya mengatur untuk janda Yunani dapat porsinya. Ada diakonia, ada semua pengaturannya itu teratur menjadi sebuah organisasi Kristus mereka menjadi karena mereka hatinya waktu bersatu Tuhan menuntun satu persatu agar menjadi berkat di dalam rumahnya mereka dilatih untuk saling melayani, untuk mencuci atau membasuh kaki, mungkin bukan harafiah bisa jadi kiasan artinya pelayanan mereka dengan sehati mereka menjadi karunia bagi orang lain Bukan hanya menerima, tentunya mereka juga menerima pertolongan Jadi nggak ada yatim piatu Jadi kalau ada yang sakit Yang lain tahu Ada yang menderita, yang lain mendoakan Ada yang mundur Nanti kalau gereja itu Ada yang mundur Gak ada yang namanya Tuhan cari orang itu sendiri Satu ekor domba yang tersesat 99 ekor yang lainnya Ikut mencarinya bersama dengan Tuhan Itulah fungsi gereja Kalau satu domba yang di ujung sana Ya, itu Tuhan cari, tapi kalau di dalam gereja 99 mencarinya. nggak ya, ada domba pengangguran, apalagi gereja yang DNA-nya baik dan tepat. Makanya gereja itu berkat sekalipun tidak sempurna, kita nggak bisa tumbuh tanpa itu. Bisa masuk surga Bisa, tapi jalan kita terpontang-panting selama di bumi. Nanti lihat ya, ujung-ujungnya kita cari, kita cari kw kw nya kita akan cari barang tiruan. Yang seperti gereja fungsinya Tapi bukan gereja Gak bisa kita lari Dari apa yang Tuhan sudah garis bawahi Itu sudah ada dalam DNA spirit Roh kita saat lahir baru Dengan bertekun dan dengan sehati Mereka regularly attending Dan mereka menerima kotbah pengajaran Dari pastornya, dari gembalanya Makanya setiap gembala saya tekankan Kalau ada yang gembala-gembala yang mendengarkan Dari gereja manapun juga Persiapkan dirimu sungguh-sungguh Sebelum Anda mempersiapkan Message atau kotbahmu Persiapkan diri dulu karena teman is important as important as his messages, karena orangnya sama pentingnya dengan pesan yang dia bawakan. Karena otoritasnya, Tuhan letakkan di bejana tanah liat, bukan di pesan dan kalimat. Pelayanan firman di dalam gereja itu mungkin tidak sensasional kalau gembala sidangnya. Ya, memberi makan ya, tetap ada pengkorba-pengkorba tamu, mereka itu datang untuk melengkapi, tetapi... Pesan utama harus dari gembala sendiri, dan ketika gembala rajin memimpin dan orang-orang yang bertumbuh di bawah pelayanan firman yang diberikan, maka seluruh domba itu akan mendapat tema sendiri-sendiri. Namun, mereka semua akan dibawa Tuhan digiring ke satu visi. Maksud saya, digiring dengan satu visi itu, they will, they will receive weekly tiap minggu, bahkan tiap hari. Mereka akan menerima inspired guidance, mereka akan menerima. Tuntunan yang sifatnya inspirasi Sekalipun firmannya sama untuk semua jemaatnya Tapi ada sesuatu yang diinspirasi Tuhan dari firman itu Yang menuntun jemaat itu di setiap musimnya Mau segala macam musim di hidupnya up and down Musim panas, musim dinginnya Musim gugur, musim seminya Tuhan akan tuntun Dan kalau Anda lihat rajut setelah 10 tahun menoleh ke belakang Menjadi sebuah buku kehidupanmu Itu seperti dirajut Tuhan seperti sebuah cerita tuntunan ilahi secara profetik, roh kudus bersabda seperti nabi padahal itu pesan pastoral saya anggap sangat penting pelayanan firman karena pelayanan firman itu dan namanya di atas segala sesuatu oh haleluya saya berdoa supaya setiap jemaat di, di gereja yang saya gembalakan akan mereka menjadi Kasih dulu, lalu karunia Menjadi love, menjadi kasih Allah bagi satu dengan yang lainnya Kadang memberikan kadang menerima, give and ada Tapi juga jadi karunia, kata kasih karunia dikomen bagus itu Grace, kasih karunia, dalam bahasa Indonesia lengkap Kasih dulu, lalu jadi karunia Itu berarti juga mereka ada yang tergerak untuk menolong seseorang Bahkan kasih karunia yang sifatnya supranatural Tuhan akan memberikan peneguhan Bahkan kuasa, pernyataan-pernyataan kuasanya Saling mendoakan terjadi kesembuhan, seperti yang dikatakan di Kitab Yakobus, "Kalau ada yang sakit, carilah penatuamu. Gimana kalau dia lari-lari? Mana dia tahu penatuannya siapa?" Ya. Dan nanti di dalam tubuh Kristus itu, mereka akan saling melengkapi, saling mengurapi, saling memberkati. Bahkan karunia-karunia supranatural, sembilan karunia Roh Kudus yang disebut di Korintus itu, itu pun bermunculan, membuat marifat dan sebagainya. Seperti yang saat teduh sekarang ini, keluarga saat itu lihat, saya sebenarnya bukan seorang penginjil, sebenarnya kata penginjil itu bukan berarti pengkorba keliling, bukan. Penginjil itu sebenarnya adalah sebuah jawatan yang luar biasa lain kali aja saya cerita. Tapi yang kerap kali kita mengerti adalah kata penginjil itu berarti bukan pendeta tetap. Saya bukan pengkorba jalan, saya adalah gembala sidang dari dulunya sudah begitu. Cuman setelah pandemi itu baru bermuncul, muncul kelihatan, culture atau kebudayaan yang ada di gereja yang kami gembalakan itu mulai keluar DNA-nya dan Tuhan sendiri yang mengeluarkannya di masa yang paling unlikely, yaitu selama pandemi. Sebenarnya apa yang Anda rasakan keluarga saat itu, itu nothing new. Di gereja kami sudah seperti itu dari dulu. Semua firman yang dibagikan ini semua adalah, adalah nilai, adalah value yang selama ini saya tanamkan di gereja sendiri, dan kita hidupi. Itu didemonstrasi dan manifestasi dalam kehidupan jemaat, yang kami semua notabene tidak sempurna, tapi inilah indahnya, ada dimensi kerajaan Allah. Makanya yang terakhir, ayat 47, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan tiap minggu ya, tiap hari loh Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Ada favor yang luar biasa. Nomor 3 mengapa kita butuh gereja? Karena kita butuh dimensi kerajaan Allah melalui misi Gereja kita, kita tertanam di gereja lokal Mana itu pengaruh ke, Langsung directly atas kerohanian kita Dan dimensi kerajaan Sorga itu allah letakkan pada gereja lokal Meskipun Tidak sempurna ya, sekali lagi saya katakan Tidak sedikit dalam sejarah orang yang kecewa Sama gereja Tapi jangan kecewa juga, buktinya Tuhan tidak pernah menyerah Gereja masih ada Gara-gara gereja masih ada itu Termasuk orang yang kecewa Kan masih ada anda yang nuraninya baik. Ya sudah lupakan kecewanya atau kepahitannya. Kan masih ada orang-orang seperti anda yang bisa, mem yang bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan dalam kecewa kita pun bisa menilai kok. Sekalipun orang itu rohaniawan, misalnya ada orang-orang tertentu. Tapi kok begitu? Anda kan bisa menilai. Itu juga buahnya gereja loh. Berarti anda dididik dengan benar sebelum anda dikecewakan. Tapi kalau Anda enggak cari Tuhan dan membangun rumah Tuhan, nanti yang korban adalah keturunan berikutnya. Mereka tidak punya gereja yang gimana. Karena bapak-bapaknya kecewa semua. Anda bisa bedain mana rasul asli, mana rasul palsu. Anda bisa bedain mana pengajaran yang benar, mana yang bukan. Sekalipun kecewa, ah baik bye, bye sudah, nggak usah gereja-gerejaan. Buktinya Anda adalah buah gereja. Ribuan tahun, bahkan ada dalam sejarah gereja ada. Era kegelapan, orang-orang dikecewakan. Tapi tetap ada buah Anda, berarti gereja ber berbuah dong. Berarti ada orang seperti Anda. Tapi jangan jadi bottleneck-nya. Kalau Anda kecewa hari ini, keturunanmu yang akan makan korban. Saya minta berdoa supaya semua dipulihkan. Karena dimensi kerajaan Allah tetap dalam gereja. Dari gereja itu Tuhan mau ajarkan, gereja itu visual injilnya. Jikalau berita itu audionya. Dari gereja didemonstrasikan. The culture of the kingdom of God itu seperti apa, kebudayaan kerajaan sorga itu seperti apa. Di antara orang-orang tidak -orang sempurna, Bejana tanah liat, Tuhan mau tunjukkan gimana caranya hidup sebagai anak kerajaan itu lewat gereja dan jemaatnya. Ya, jadi gereja itu distributor of distributorship heavennya di situ. Di kerajaan sorga itu didistribusi lewat gereja. Wah, Tuhan itu ambil resiko ya, percaya sama kita. Tapi bagaimanapun juga lihat sekalipun tidak sempurna, makin hari makin sempurna. Sekali lagi tergantung kita mau lihat apa Kita mau lihat uang palsu atau mau lihat uang asli Uang asli juga tidak tentu Uangnya banyak Mungkin keaslian itu dimulai dengan kesederhanaan dulu Dimulai dengan pemulihan di hati Dan percaya lagi Kita butuh bergereja Satu, dua, tiga, mengapa kita butuh gereja? Kita butuh kepemimpinan dan keluarga rohani Dua, kita butuh gereja kita Karena kita butuh hadirat Tuhan secara korporat Tiga, kita butuh dimensi kerajaan Allah Melalui misi gereja saya berdoa supaya Anda bisa cek, kalau Anda mau tahu Anda sebaiknya di gereja mana, saya lemparkan kembali masing-masing sendiri putuskan, Anda bisa cek visi dan misi gereja itu. Itu yang penting. Dari misi itu Anda lihat dimensinya. Anda mau tahu sesuatu, lihat misinya, visinya. Bukan hanya apa yang dicetuskan, tapi setelah sekian lama, jika Anda jajaki, apakah itu sungguh-sungguh serius dilakukan? Bukan dengan mata kritis, meskipun kita harus menguji segala sesuatu, tapi kritikus tidak akan mendapat apa-apa tapi dengan hati yang tulus bukan kritikus, tapi Anda menilai. Anda akan lihat, oh ya ternyata inilah gereja yang untuk saya, dan keluarga saya di sini kami akan melayani. Saya harap Anda bisa menilai dengan baik setelah saya berikan pointer-pointer hari ini. Semoga Anda dikembangkan.